Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyadu an ilaha illallah la lah. Wa anna muhammadan abduhu wa jalla wa Ya amanu haqqa وقالو تعالى يا يوحنا اتقوا ربكم الله الله Ya ayuhal ladhina aman attaqullahu wa kuulu qawlan sadidak, yuslih lakum lakum wa rasulahu faqad faza fawzan hadisi kitabullah, wa khair al-hadihi sarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin wa ahliha fi an nar wa na fi din wa hawati fillah qa'dhani allahu wa iyyakum rahimani jami'an InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kali kajian kita membahas kitab Al-Kabair Ria'as-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahallahu ta'ala kita sekarang berada pada bab yang baru dari tab al-kabair ini yaitu bab sikrul kibar bab penyebutan tentang al-kibar al-kibar artinya sombongan ini dosa sombongan ini beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an Wa qalullahi ta'ala Inna allaha la yuhibbu mankana Mukhtalam fakhura Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencintai kana mukhtalam fakhura Orang-orang yang Sombong Dan membanggakan dirinya Makna dengannya firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18 inna la kullu sungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah mencintai setiap orang yang bangga diri lagi sombong dan semena dengannya firman Allah taala dalam surah an-nahal ayat 29 dan sama qolabi sama sul mutakabbirin maka sungguh amatlah buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang mutakabbirin orang-orang yang takabur ini yang membesarkan dirinya. Baik, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Syaikh rahimahullahu taala belaskan tentang dosa orang-orang yang bersombong mereka yang bersombong dengan perkara-perkara yang Allah taala lebihkan untuknya di kesombongan ini termasuk dari dosa besar dan tentunya penyebab Orang yang bersombong ini, itu karena adanya hal-hal yang dia pandang, Allah telah lebihkan dia di atas lainnya. Kadang seorang bersombong dengan hartanya, dia menganggap dirinya lebih mulia pada orang yang lain. Kadang seorang bersombong dengan jabatannya, kadang seorang bersombong dengan kekayaannya, Kadang seorang bersombong dengan anak-anak dan istrinya. Banyaknya anak-anaknya. Kadang seorang bersombong karena kerabatnya. Kadang seorang bersombong karena nasabnya. Dan kadang juga orang bersombong dengan ilmu. Jadi banyak sebab. Orang itu bersombong banyak sebabnya dan tentunya orang yang bersombong dengan ilmu itu yang paling jelek. karena ilmu mengharuskan seorang itu tawadu merendah diri tidak menghinakan orang lain dan merendahkan orang lain di ini asyik salal berkata bahwa kesombongan ini min afatil kalb Komit akmalil kul, komit akmalihi. Sombongan ini termasuk dari kerusakan hati dan termasuk amalan hati. Jadi sombong itu sebenarnya amalan hati ya. Tapi kadang nampak pada ucapan dan kadang nampak pada perbuatan. Karena dia sombong dari dalam hatinya. Kadang kesombongan itu tampak pada ucapan ya kalimat-kalimatnya. Kadang tampak pada perbuatannya. Perbuatan yang menunjukkan bahwa dia membanggakan dirinya. Dan Al-Kibar ini adalah at tarfu an-Qabulil Haqq. al berkata, kesombongan itu adalah at tarfu meninggikan diri meninggikan dirinya dari menerima al haq dan meninggikan diri di atas manusia. Dia tarafuk, dia tinggikan dirinya dari menerima kebenaran datang dari manusia. Datang dari manusia yang membawa kebenaran. Atau dia meninggikan dirinya di atas manusia. dianggap dirinya lebih baik. Daripada orang lain, Sayyid. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kedalam menjadikan surga itu untuk orang-orang yang menyombongkan dirinya. Karena itu Allah taala tidak mencintai orang-orang yang bersombong pada beberapa ayat yang dibacakan tadi Innahu la yuhibbul mustakbirin Sungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Tayib Dan Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al qasas ayat 83 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akhirah lil la fil wal Itulah negeri akhirat. Najaluhu kami jadikan negeri akhirat itu akhirat, yaitu surga maksudnya. Kami menjadikannya لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ أُولُوَانْ فِي Untuk orang-orang yang tidak menginginkan tinggian di permukaan bumi. tidak pula negeri akhirat, Allah jadikan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tentang tafsir ayat ini, insyaAllah ta'ala nanti akan datang. Nanti ya? akan datang dari penafsiran para ulama. Sayyid. Ada empat penafsiran yang disebutkan oleh Syekhul Islam temia tentang ayat ini. Insya Allah Taala akan datang nanti ayatnya. Jadi intinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga itu untuk orang-orang yang kawadu, atau orang-orang yang tidak meninggikan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Dan seorang hamba itu, ketika dia telah mengenal kadar dirinya, tidak ada yang pantas untuk dia banggakan. Tidak ada yang pantas untuk dia sombongkan. Manusia ketika dia membanggakan dirinya dengan amalannya, ketika dia melihat dirinya itu sempurna dalam melaksanakan bajikan, dia melihat dirinya sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka keburukan yang akan terjadi padanya dua hal. Pertama, dia akan ujuk dengan amalannya. Dua, dia akan melihat dirinya telah sempurna dalam melakukan kebaikan, dan itulah yang akan mengakibatkan dia bergampangan melakukan maksiat dan dosa. Jadi ada dua, afat keburukan orang yang selalu melihat kelebihannya. Dia selalu melihat kelebihan-kelebihan kebaikan-kebaikan yang telah dia buat. Maka seorang muslim itu diperintah untuk selalu melihat kekurangannya. Harusnya dia selalu melihat kekurangan yang dia lakukan. maka itu dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Atau mungkin andilnya dalam kebaikan dakwah. Jangan selalu dia lihat kebaikannya. Jangan selalu dia lihat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena jika dia lihat selalu kelebihan-kelebihannya. Dia akan ujub dengan amalannya. Yang kedua, itu akan menyeret dia. untuk bermudah-mudahan melakukan karena dia sudah melihat dirinya sempurna dalam melakukan kebaikan. Sekali lagi, seorang muslim, atau muslimah, seolah dia selalu melihat dirinya itu taksir, lalu kurang. Maka tidak ada kesempurnaan dan tidak ada keistikomahan kecuali dengan istighfar. Jumlah ayat Al-Quran, setiap kali Allah Ta'ala gandengkan dengan perintah istiqamah, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk apa? Beristighfar. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beristighfar. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali dengan istighfar. Jadi, di antara keburukan kesombongan ini, jadi yang pertama sudah disebutkan dalam beberapa ayat Allah Ta'ala membenci orang-orang yang sombong membanggakan diri, meninggikan dirinya karena kayaannya, karena hartanya jabatannya, ilmunya, karena kerabatnya ya, banyak sebab orang kafir itu antara keburukan kesombongan orang kafir tidaklah mereka menolak dakwah para nabi dan rasul, kecuali karena kesombongan nah, dia tinggikan dirinya dari menerima kebenaran dan itu Allah Ta'ala menyebabkan bagaimana mereka meninggikan diri mereka ketika didakwahi oleh Nabi dan Rasul. Antum illa bashar misluna Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka didakwahi mereka berkata, kalian wahai para Nabi, tidak lain, soalnya hanyalah manusia biasa, sama seperti kami. Ini mereka menganggap Nabi dan Rasul itu sama seperti diri mereka, sehingga tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengikuti dakwahnya. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengikuti kalian. Ini ketika orang itu sombong. Penyebab orang menolak dakwah, tidak mau menerima kebenaran, karena dia pandang orang yang membawa dakwah itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Dia remehkan orang yang membawa dakwah. Dia meremehkan orang yang membawa dalil. Hanya nanti... Sebutkan oleh Nabi sallallahu kesombongan itu adalah qatarul haq wa gamtunnas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan ini kadang saling terkait. Kenapa orang menolak kebenaran? Ya karena dia meremehkan orang yang membawa kebenaran itu. Dia menolak kebenaran itu karena dia meninggikan dirinya. Baik. Dan Allah taala melarang kita untuk menjadi orang yang sombong. Ya. Supaya Allah Ta'ala juga sebutkan tentang orang kafir. Dan nu'mina hatta nu'ta misla ya rusulullah. Ini dalam surah Al-An'am. Mana mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai datangkan kepada kami semisal dengan apa yang didatangkan kepada utusan Allah SWT. Nah ini bisa untuk membaca ya. Dalam surah Al-Isra' bagaimana permintaan orang kafir, permintaan yang luar biasa ya. Kaum mereka yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 90 sampai 96. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. <tik> Qalu hatta ardi Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu ya Rasulullah sampai Engkau memancarkan mata air dari permukaan bumi Sampai kamu keluarkan mata air. Atau kami tidak akan beriman padamu, sampai kamu memiliki sebuah kebun anggur dan kebun kurma. Lalu engkau alirkan celah-celah kebun tersebut sungai yang deras alirannya. Atau kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau menjatuhkan langit berkeping-keping. Permintaan ya. Jadi ada orang yang bertanya itu sebenarnya dia bertanya bukan untuk mencari kebenaran. Ada memang orang yang bertanya itu pertanyaan kesombongan untuk berdebat. Seperti pertanyaan dan permintaan orang kafir. Ya? Sebenarnya dia tujuannya bertanya untuk berdebat. Maka tidak boleh seorang muslim bertanya sebenarnya tujuannya untuk mendebat orang yang dia tanya. Karena itu asal perbuatan orang kafir. Jadi coba lihat permintaan orang kafir kepada Nabi SAW. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu jatuhkan langit ini berkeping-keping. Atau kamu, sampai kamu mendatangkan Allah dan malaikatnya. Sampai kamu mendatangkan Allah dan malaikatnya. Dan terus dia bertanya ya, sampai beberapa ayat di sini. Termasuk dia tidak beriman kepada Nabi sampai kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas. Ini permintaan-permintaan mereka. Dan kami tidak akan percaya kepadamu ya dan lanna uminal kami tidak akan beriman kepada Alquran yang kamu bawa itu ya sampai diturunkan kepada kami satu kitab dari langit lalu kami membacanya dari Allah qul subhana ya. rabbi hal kuntu illa basyar rasul ka katakanlah ya rasulullah subhana rabbi maha suci saya ini tidak lain kecuali hanyalah manusia yang Ini. Bentuk di antara bentuk kesombongan. Bertanya untuk menentang. Bertanya untuk mendebat. Ini asal perbuatan orang kafir ya. Jadi kesombongan ini adalah aradun khatir. Dia adalah sebuah penyakit kronis. Penyakit yang sangat berbahaya. Oqallaman yaslam minhu Sangat sedikit orang yang selamat darinya. Itu seorang yang menganggap dirinya lebih besar. Lebih terdepan. Lebih terbaik daripada yang lain. Kadang kesombongan ini masuk di dalam pintu senioritas. Nah, dia sudah lama taklim. Sudah 10 tahun. Tiba-tiba dia ada kesalahannya. Lalu ada orang baru menegurnya. Akhirnya ah, salah. Antum Kayaknya ada kesalahan ini. berkata baru-baru taklim. Nah, ini sudah lama taklim di sini. Pengurus dakwah, ah, itu kesombongan namanya. Tak boleh seorang menolak nasihat. Menolak nasihat itu, kata para ulama, termasuk salah satu bentuk kesombongan. Seorang tak boleh menolak kebenaran, ya. Karena seorang Muslim itu diperintah untuk tawadu. apalagi kalau dia punya ilmu. Makanya tanda orang berilmu itu adalah semakin tawadu Itu tanda orang berilmu. Tanda kalau ada orang yang berilmu, tanda kalau dia ada isinya, ah, maka dia akan tawadu ketika dia peringatkan ya Cuma kebanyakan orang di zaman ini, tidak suka dinasihkan. Tidak suka diingatkan kesalahannya. Bahkan tidak suka kalau jelaskan, ya, Kesalahan yang dia buat, mereka tidak suka. Bahkan, dia akan melawan. Bahkan, kadang ada orang yang kamu nasihati, kamu berikan dia nasihat. Tidak jarang ada orang yang berburuk sangka kepadamu. Dia menyangka kamu begini, kamu begitu, terus dia berburuk sangka, padahal kamu tidak menginginkan kecuali untuk menginginkan kebaikan untuknya. maka nah, semoga kita yang menuntut ilmu ini. Kita menjadi orang yang seperti itu, ya, tidak meninggikan diri dalam menerima nasihat. Kalau nasihat dari sebagian orang yang awam kadang bermanfaat, apalagi kalau nasihat itu datang dari orang yang berilmu. Kadang ada orang yang tidak mau ditegur sama orang awam, orang awam tidak belajar, tapi antum yang salah. Kadang nasihat orang awam itu bermanfaat. Justru ada orang yang berilmu menasihati dia pun tidak diterimanya. Karena ya? itu kata Asyik s.a.w. Meninggikan diri, menyombongkan diri itu penyakit. Luar biasa. Sedikit orang yang selamat darinya. Karena manusia itu senang meninggikan dirinya. Ya. Lakin al-insan yukawimuhu akan tetapi manusia bisa menolak kesombongan itu dengan satu cara. Itulah yang dikenal dengan tawaduk. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita tawaduk? Kata beliau, hendaklah bagian diantara kalian itu tawaduk terhadap sebagian yang lain. Hatta sampai jangan sebagian diantara kalian menzalimi sebagian orang yang lain. Karena orang yang tidak tawaduk, bisa dia zalim Pada temannya, pada kerabatnya, pada keluarganya sekalipun. Dan hendaklah dia itu merasa hancur. Di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua cara menolak kesombongan. Yang pertama dia harus merendah. Dia lihat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dia adalah orang yang tidak memiliki kelebihan apapun. Coba kita fikir pikir diri kita sebelum kita kenal yang namanya Islam dan Sunda. Sebelum kita kenal yang namanya dakwah. Bagaimana kita. Waktu itu kita adalah orang yang bodoh, merasa diri orang yang paling pintar, tidak ada apa-apa kita. Setelah itu Allah berikan kita hidayah, taufik, belajar, menuntut ilmu, itulah kita mulai belajar mengenal yang namanya merendah diri. Orang yang berpangkat, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kelebihan, skill atau apa saja, semuanya duduk dalam satu majelis. semuanya mendengarkan ilmu. Mereka merasa bahwa mereka itu semuanya sah, sama sebagai seorang penuntut ilmu. Namun kadang ada saja yang namanya hasad. Tidak ada orang yang dilebihkan dari sebuah kenikmatan dunia, kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan, kelebihan-kelebihan dalam urusan dakwah misalnya. Allah lebihkan dia dalam urusan agama. Maka kadang terjadi hasad diantara mereka dan terjadi hasad di diantara mereka maka ini itu dipelihara jangan sampai kita tertimpah jadi sebab yang pertama bisa menolak kesombongan adalah dengan tawadu dan inkisar inkisar itu merasa hancur karena dosa dan kemaksiatan yang kita buat ketika seorang selalu melihat dosanya kekurangannya dia merasa selalu bersalah selalu kurang kan yang paling tahu kita ini berbuat maksiat. Diri kita. Saya yang pelintau diri kita. Meskipun orang memuji kita. Orang memuji kita. Masya Allah antum ini. Masya Allah. Rajin puasa. Rajin taklim, Kuat urus dakwah. Orang semua datang. Meskipun dia puji kita. Saya yang pelintau diri kita. Ternyata saya ini adalah orang yang bodoh. begitu. Orang yang sering bermaksiat. Ketika tidak ada orang yang melihat. Saya bermaksiat selalu. Datang orang memuji antum. Walaupun orang memuji antum tidak mendatangkan faidah, karena diri kita lah yang paling mengenal diri kita sendiri. Makanya, ketika Imam Ahmad itu dipuji sampai pada puncak kebaikan, Imam Ahmad menghafalkan hadis. Sampai dalam satu riwayat, beliau menghafalkan satu juta asar, satu juta hadis dihafalkan dalam biografinya, dan satu juta itu bukan hadis marfu', semua dia hafal. Ada hadis marfu', ada hadis mauquf dari sahabat. Asar, ada asar dari tabi'in. Secara umum, beliau hafalkan semuanya. Sampai satu juta riwayat. Imam Ahmad belajar terus. Sampai diteriaki oleh sebagian alim. Ya Imam, sampai kapan kamu berlari-lari membawa tinta bersama dengan anak kecil? Jadi Imam Ahmad berlari-lari membawa tinta. Itu dipakai menyalin hadis. Bersama dengan anak-anak kecil. Sampai kapan engkau belajar? Padahal ilmu Imam Ahmad ini luar biasa ya. Duduk di majelis beliau itu 5000 orang majelisnya. Tapi dia tidak berhenti belajar. Sampai kapan engkau menuntut ilmu ya Imam? Kata beliau ya dari tinta sampai ke liang lahat. Yakni Imam Ahmad berkata kita itu harus belajar sampai kita meninggal. Tidak ada berhentinya menuntut ilmu. Dan orang itu tawadu dengan ilmunya. Imam Ahmad ini sampai kepada puncak keutamaan ilmu. Berdatangan dari belahan negeri memuji beliau. Dipuji akan keutamaannya, dipuji akan kemuliaannya. Maka Imam Ahmad berkata kepada murid-muridnya. Kalau seorang itu telah mengetahui kadar dirinya, dia tahu dirinya. Maka tidak bermanfaat itu pujian manusia karena diri kita Allah yang paling mengenal bagaimana kita sebenarnya yang tidak bagus itu kalau kita dipuji kita seperti balon dipuk, di tiup makin jadi balon makin besar di lagi semakin besar akhirnya setan mendatangi dia memang kamu itu paling bagus paling rajin ada yang kalah kamu kalau urus yang begini-begini apa ujub nanti. nanti dia ujub maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hendaklah dia kalau mau dia hilangkan itu ingkar kata Salafus Shalih. Dia harus melihat dirinya itu betul-betul hancur di hadapan Allah dengan dosanya dan keburukannya. Supaya tidak ada kesempatan bagi dia untuk selalu melihat kelebihannya. Kapan dia lihat kelebihannya, ah nanti dia tertimpa kesombongan, ujuk. Kemudian ucapan Asy-Syaikh rahimahullah taala di matan Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang fahur. Fahur itu adalah orang yang bangga diri atau sombong. Itu seorang yang menyombongkan dirinya, kadang menyombongkan ayah. Dia bersombong disebabkan oleh keturunannya, nasabnya. Nah, ini juga salah satu sebab dari sebab-sebab kesombongan. Itu berbangga dan bersombong dengan kerabat. Karena kerabatnya orang kaya, dia bersombong dengannya. Hati-hati ya orang bersombong karena kerabatnya, turunannya, kerabatnya orang kaya atau kerabatnya adalah keturunan darah biru, turunan andi misalnya. Itu juga penyebab orang bisa bersombong dan ini kesombongan jahiliyah. Kesombongan model seperti ini namanya kesombongan jahiliyah. Hal itu sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis berwud Muslim arbaun fi ummati min amr jahiliyah la yaturuhu. Ada empat perkara yang masih ada pada umatku dari perkara jahiliyah. Saya rukuhunna mereka tidaklah meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Asab yang pertama berbangga dengan nasab. Dia merasa mulia dibandingkan orang lain karena nasabnya keturunan Andi, turunan Karang. Atau keturunannya adalah keturunan orang kaya. Maka dia melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain karena dia keturunan orang kaya. Eh, itu keliru. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian sisi Allah bukan orang kaya. Bukan keturunan Karaeng, bukan. Bukan keturunan Andi, bukan keturunan bangsawan, bukan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ketakwaan itu tempatnya di dada. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Nabi tunjuk dadanya sebanyak tiga kali. Tapi yang paling baik ketakwaannya dalam hatinya dan tentunya aplikasinya adalah pengamalan maka dialah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wata'ni fil ansab. Di antara perkara Jahiliyah adalah mencela nasab orang lain. Ya rendahkan nasab orang lain. al kau bin Nujum meminta hujan kepada bintang atau menyandarkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau minta hujan kepada bintang-bintang ini termasuk di bentuk kesyirikan ya di antara bentuk kesyirikan karena meyakini bintang ini dialah yang menurunkan hujan atau kesyirikan atau dia menjadi sebab bintang ini jadi sebab turunnya hujan itu juga kesyirikan. Wa niyahatu alal mayyit termasuk perkara jahiliyah adalah ratapi orang yang sudah meninggal. Ratapi orang yang sudah meninggal. jadi ini namanya kesombongan. Amat buruk falabiisamaswal Amat buruk tempat tinggal bagi orang yang sombong. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan di sini dua atau tiga hadis tiga hadis tentang kesombongan. Yang pertama adalah hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala misqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Meskipun sebesar darrah, darah semut yang paling kecil. Maka seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, inna rojul anta ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang, pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Ini ditanyakan, apakah itu termasuk kesombongan? Seorang yang senang penampilannya mantap, bajunya mantap, sendalnya bagus. Ya kalau dulu sahabat itu kan, kebanyakannya pakai sendal. Makanya pakai sendal, pakai baju, jubah, begitu. Maka Nabi Wasallam menjawab, jadi ini yang ditanyakan tampilan luar ya, pakaian, tampilan luar. Maka Nabi s.a.w. menjawab, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ma'jamilun. Allah Ta'ala itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamal dan mencintai keindahan. Jadi Allah Ta'ala mencintai orang itu berpenampilan indah, bersih, selalu rapi. Nah, itu bukan kesombongan. Ya Orang yang senang penampilannya itu bersih, rapi. Teratur, yaitu Allah Ta'ala mencintai yang namanya kebersihan. Orang yang membersihkan dirinya, supaya dia mudah untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang menampilkan keindahan. Itu bukan kesombongan. Maka Nabi menafsirkan kesombongan itu dengan amalan hati. Kata beliau, Al-Kibar Batarul Haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran tunas, dan meremehkan orang lain. Dan ini dia meremehkan dan merendahkan orang. Dia meninggikan dirinya dari menerima kebenaran. ya Karena kelebihan yang Allah Ta'ala mungkin berikan kepadanya. Akhirnya dia tolak kebenaran yang datang. Dia menyombongkan dirinya. Nah dari hadis ini yang pertama. Allah Ta'ala itu jamin. Maha indah dan mencintai keindahan. Jadi orang yang berpenampilan bersih dan rapi. Kalau dia adalah orang yang kaya, dia pakai pakaian yang bagus, itu bukan kesombongan. Ya, karena itu hanyalah tampilan luar. Kecuali dia meyakini dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang lebih mulia daripada orang lain, karena kelebihan hartanya. Dia mulia, akhirnya dia rendahkan orang lain, itu kesombongan namanya. Tapi asalnya penampilan luar, itu tidaklah sombong. Ada orang yang punya motor, dia pakai motornya. Kalau orang berkata ya, sombongnya? Tidak, tidak sombong. Ada orang punya HP, ada orang punya mobil, ada orang punya jam tangan, ada orang punya baju yang bagus. Tiap pakai. Jangan kita berkata ini orang sombong. Tidak. Sombong itu amalan hati. Kalau dia berpenampilan bersih dan rapi seperti itu, itu hak dia. Dan itu ada orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan penampilan yang tidak baik. Maka Nabi bisa salam bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya harta?" Ia jawab, "Na'am." "Wahai Nabi, kalau kamu punya harta, maka tampakkanlah harta itu ya, yang Allah Taala berikan kepadamu. Pakai baju yang layak, pakai baju yang bagus supaya orang ya supaya engkau menampakkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Tak layak ya, ada orang diberikan kelebihan, lalu dia pakai baju yang tak layak dia pakai. Jadi jangan disangka, orang yang zuhud itu harus pakai pakaian yang, yang 50 tahun yang lalu dia pakai, dia tidak mau pakai baju yang bagus, lalu dia katakan dia zuhud, ya se afdol zuhud adalah seorang yang zuhud terhadap perkara yang haram. Ya zuhud terhadap perkara yang krom. Dan seburuk-buruk orang yang zuhud adalah zuru, zuhud terhadap ilmu agama. Dia tidak mau belajar. Jadi hadis ini kata Asyik s.a.w. Al-wa'idu ancaman keras untuk orang yang sombong. Ya diancam tidak masuk surga. Ancaman dalil bahwa ini adalah dosa besar ya. Sombong itu dosa besar karena diancam tidak akan masuk ke dalam surga apabila ada kesombongan di dalam hatinya. Baik. karena itulah ketika Nabi SAW ditanya bahwa seseorang ada yang senang penampilannya indah, pakaiannya dan sendalnya, maka Nabi menjelaskan bahwa itu tidak masuk ke dalam kesombongan karena Allah Taala mencintai keindahan. Allah Taala mencintai apa? Indahan. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa kata Asyik salafazan hendaklah seorang itu menampilkan keindahan sebagai bentuk kesyukuran dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan khususnya kalau dia mau datangi masjid. Dia pakai baju yang paling bagus, kopiah yang paling bagus, dia pakai pakaiannya yang paling bagus. Karena Allah taala berfirman ya Bani Adam khudz inda masjid dalam surah Al-Araf ayat 31, Allah berfirman. Wahai anak cucu Adam, khudu zinatakum. Ambillah perhiasan kalian. Pindahkul limasjid. Setiap kali kalian hendak salat. Nah, di sini Allah Ta'ala mentakbir kalimat zinatakum. Sumhur ulama Ali Tafsir mengatakan, zinatakum yakni asyiat. Sedangkan masjid, ini ditafsirkan oleh para ulama adalah as-salat, salat. diterjemahkan wahai anak cucu Adam, orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian yang terbaik hendaklah masjid. Setiap kali mau salat. Jadi di sini Allah tidak menyuruh kita ambil pakaian kalian sekadar tutup aurat, Tapi Allah Taala takbir dengan kalimat zinah. Lebih sekedar penutup aurat, pakai yang paling bagus. Maka yang paling bagus. Dan itu bukan kesombongan. Baik. Bukan kesombongan. Dan ini sudah lewat ya tentang bagaimana dalil ini Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat dari manusia, itu Allah lihat pada hatinya. Allah ta'ala melihat manusia dan menilainya itu pada hatinya. Karena ketika orang itu bagus penampilannya tapi kalau dia sombong, maka dia adalah orang yang buruk. Dan sebaliknya, hadis yang sudah lewat bersama kita, "Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan penampilan kalian," dalam raut yang lain, Allah tidak memandang kepada harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Dan Nabi Sallallahu ada satu faedah di sini. Nabi SAW adalah manusia yang paling ahsanu jisman. Manusia yang paling bagus jasadnya. Dan paling indah penampilannya. Nabi mencontohkan ya. Nabi SAW adalah orang yang paling bagus penampilannya. Bersih, rapi. Makanya para ulama juga menyebutkan biografi Imam Ahmad. Imam Ahmad, Imam Ahmad itu orangnya selalu rapi. Kukunya selalu dipotong, digunting. Dan kumisnya selalu dipangkas. Si orangnya rapi dan bersih. Karena memang Nabi perintahkan kita untuk menjaga sunnah-sunnah fitrah. Sampai Abu Bakar Rasidik pernah mendatangi Nabi selam dalam kondisi jenggotnya ini sudah mulai memutih. Maka Nabi selam berkata, berikanlah warna pada jenggotmu. Untuk menyelisihi Yahoo, Yahudi. Jadi jenggotnya yang putih disuruh oleh Nabi untuk mewarnainya tentunya mewarnai sama dengan apa di rambut bisa dikasih warna yang penting jangan warna hitam sama dengan jenggot kalau kumis tidak diwarnai ya karena kumis itu disuruh potong bukan diwarnai jadi warna biru jadi megah nanti jika lain dilihat jadi jenggotnya Abu Bakar ini disuruh oleh Nabi untuk diwarnai ya warna apa ya warna apa saja Mau warna biru warna hijau kasih warna ya <laughs> nah, ya walaupun kalau antum itu mungkin lihat aneh-aneh ya nanti kasih warna kayak pelamor padahal sebenarnya bagus dikasih warna ya tapi selama masih warna hitam masuk perempuan yang dibahas juga ya karena perempuan itu siap ya, kasih warna rambutnya untuk berhias terhadap siapa Suaminya jadi kadang ada perempuan dia warna-warnai rambutnya. Walaupun saya selaku wazan sendiri dalam buku-buku beliau Dia berkata rambut perempuan yang berwarna hitam selama belum memutih warna hitam itu lebih indah, masih lebih bagus. Tapi kalau dia mau kasih warna rambutnya karena suaminya bilang anakki dulu kerampi Ki sedikit, kalian lihat kita. Apa lagi? Iya. Yeah. <laughs> ini masuk pembahasan rumah tangga ya. Ya, karena di sini ada pembahasannya jamil Yuhibul jamal. Allah itu Maha indah, dan mencintai keindahan. Selama hal itu tidak diharamkan, maka kita berindah-indah dengannya bukan kesombongan. Apalagi kalau seorang perempuan dia berindah-indah, bertajammul, bersih-bersih berindah-indah ya untuk suaminya tentunya ya. Baik. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling indah penampilannya. Apalagi, Atiyabun nasi raihatan. Manusia yang paling harum baunya. Jadi ini contoh Nabi di sini. Nabi orangnya paling bersih, paling rapi. Penampilannya itu Masya Allah. Bahkan, Nabi itu pernah pakai-pakaian yang berwarna merah. Kullah dari Yaman. kan sutra ya. Pakaian, ya kalau istilah kita, pakaian yang paling mantapnya Nabi biasa pakai pakaian itu sampai sahabat berkata ketika Nabi keluar menggunakan pakaian yang indah mereka seperti melihat bulan di malam bulan purnama pakaian indahnya Nabi itu orangnya ganteng ya dan Nabi adalah orang yang paling harum baunya ya kalau macam Nabi SAW meskipun dia tidak pakai minyak wangi meskipun dia tidak pakai parfum memang Allah Ta'ala menjadikan pada jasad Nabi Muhammad itu ada barokah, berkah itu jasadnya ya? karena keberkahan pada jasad Nabi SAW itu diperbutkan air wuduknya air wuduknya Nabi SAW diperbutkan oleh para sahabat bahkan ludahnya Nabi SAW pun ambil oleh para sahabat kalau dia meludah jatuh di tanah, langsung ditangkap Kan di badan Berkah. Itu di masa Nabi hidup. apa Nabi setelah meninggal, jangan lagi kita mencari-cari bekas-bekasnya. Ada rambutnya. Kasih masuk di air. Dijual. Kan banyak orang begitu di Indonesia. Terlalu <tuh>. gulu sama asar-asar bekas-bekas dari kehidupan Nabi SAW. Di antara sahabat yang mencontoh ini, sahabat Ibn Abbas. Kita lihat Ibn Abbas ya. Ibn Abbas itu, kalau dia pergi ke masjid, tetangganya itu tahu. Semua tetangganya tahu. Kalau dia sudah pergi ke masjid, orang berkata, selewat Ibn Abbas, baunya harum sekali. Harum. Kenal dengan aroma badannya. Kita ini belajar Sunda, dan sampai orang kenali kita, ya kalau sholat sama itu. Orang-orang begitu, betok sekali. Pergi ke masjid, tidak gosok gigi. Bajunya sudah 14 hari, dia pakai, dia tidak ganti. Itu kan cerminan yang tidak baik. Ya kan? Tapi walhamdulillah, kalau orang itu dikenal bersih, rapi. Bajunya bersih, selalu rapi penampilannya, baunya harum orang senang berjumpa dengan dia, masya Allah, ya kan? Jadi Islam ini tidak hanya melihat pada bab akidah saja, ya kan kesempurnaan ini semuanya ini, kesempurnaan, keindahan dan ini bukan maknanya bahwa dia adalah orang yang sombong. Ia berpenampilan seperti ini bukan orang yang sombong, bukan? Karena syariat itu mencintai orang-orang yang bersih. Ya, kesombongan itu kembali kepada hati dan tidak setiap orang yang damim dan tidak setiap orang yang modelnya bersih, apa tidak setiap desa kundu demi menyakunu mutawadhi an Tapi sebaliknya, tidak setiap orang yang modelnya berpenampilan tidak oke okay, biasa-biasa saja, belum tentu dia adalah orang yang tawaduk karena Allah. Karena tawaduk itu masalah, apa? masalah hati. Kadang ada orang yang miskin, penampilan ai, tak ada apa-apanya, tapi dia merasa dirinya adalah orang yang paling bagus. Sombong namanya. Sombongnya berlipat kuadrat. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan ada beberapa golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat, dan tidak akan disucikan dari dosanya dan baginya azab yang sangat keras. Diancam empat ancaman. Salah satunya ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong. Haram atau tidak? Haram. Kalau haram miskin, sombong, lebih haram. Begitu maksudnya? Saking besarnya dosanya, Nabi sebutkan empat ancamannya. Ada tiga golongan, kata Nabi. La yukallimuhumullah. Allah tidak akan ajak bicara dia hari kiamat. Padahal hari kiamat, semua orang beriman diajak bicara oleh Allah. Ya kan? Ma'minkum min ahadin illa sayukallimuhu Rabbuhu laissa binahu binahu turjuman. Tak ada seorang pun diantara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung dengan dia ketika dihisap. Nah ketika ada orang hari kiamat, Allah tidak mau bicara dengan dia, apa maksudnya itu? Allah menghinakan dia. Karena dosanya ya. Terus yang kedua Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmat. Ketiga, Allah tidak mensucikan dia dari dosanya. Yang keempat, alim. baginya azab yang keras. Siapa yang diancam tiga golongan ini? apa asap yang diancam tiga golongan ini dengan empat ancaman yang pertama kata Nabi Ushaimitun Zanin orang tua tapi berzina katakan Ushaimit karena rambutnya sudah putih rambutnya sudah banyak seberumur tapi dia berzina ini dalil kata para ulama ketika ada orang yang sudah tua renta berzina Tidaklah dia berzina kecuali karena memang dia terbiasa dengan perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Karena seharusnya orang yang sudah tua itu kebanyakan nya Harusnya kebanyakan ingat akhirat. Harus banyak ingat kematian, harus memperbanyak bekal. Dan tentunya orang yang sudah tua lemah sudah syahwatnya. Ya kan? Lemah sudah syahwatnya. Tapi ketika ada di antara mereka yang terjatuh dalam perbuatan zina itu tidak lain kecuali karena memang tabiatnya yang rusak okay? memang kebiasaannya yang buruk, siapa yang kedua yang diancam, ini tadi ilun mustakbir, orang miskin tapi dia bersombong jadi, berzina itu haram, anak muda berzina, haram atau tidak, haram tapi kalau orang tua yang berzina dosanya lebih haram sama yang kedua ini bersombong, orang miskin bersombong dosa besar tapi kalau orang kalau orang kaya bersombong dosa, tapi kalau orang miskin bersombong, dosanya lebih apa? Lebih parah. Sudah tidak ada uangnya. Banyak utang, rumah dikontrak, makan kadang makan kadang tidak. Lalu dia lihat dirinya, sepertinya saya yang paling bagus di sini. Apa? Itu miskin sombong. Ini dosanya lebih besar. Sama lagi rajulun ja'alallahu Jalal Allah bedahatahu la yasteri illa biyamin walayabi illa biyamin. Itu seorang yang menjadikan Allah sebagai pelaris dagangannya. Tidak dia menjual kecuali dia sebut Allah dan tidak dia membeli kecuali dia sebut nama Allah untuk melariskan dagangannya. Jadi Allah diajadikan sebagai alat untuk melariskan dagangan. Wallahi, ma Allah, demi Allah, ini sandal. Harganya, modalnya Rp10.000. Dia membuat tawar. Sumpah. Jual sandal, jual baju, jual sepatu, jual parfum. Dia menjual, kecuali dia bersumpah. Mengapa dia bersumpah? Supaya orang percaya. Percaya, maka jangan walaupun antum benar, jangan pakai-pakai namanya Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala suruh kita menjaga sumpah dalam Al-Quran. Wahfadhu aimanakum. Sata Allah Ta'ala menyebutkan kafarah sumpah, kafarah tebusan bagi orang yang melanggar sumpahnya, di akhir ayat Allah berfirman, wafadu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Para ulama menafsirkan, menjaga sumpah ada dua. Jaga sumpah kalian di awalnya. Dan jaga sumpah kalian di akhirnya. Maksudnya gimana? Jaga sumpah kalian di awalnya maksudnya, jangan kamu terlalu sering bersumpah tidak boleh. Kerana orang yang selalu sering bersumpah itu artinya dia meremehkan Allah Taala. Walaupun masalah air minum, Wallahi gula-gula, Wallahi dipakai namanya Allah, sering dipakai tidak boleh. Bahkan dulu as-salaf mereka itu pukul anak mereka dulu as-salafus salih para as-salaf itu mereka memukul anak-anak mereka dengan dua. Kalau sering bersumpah dan membuat janji menjanji orang Kekulah anaknya berkata Wallahi, dipukul anaknya. Jangan kau sering bersumpah. Tak boleh orang yang terbiasa. Kapan orang sering bersumpah nanti dia pakai namanya Allah. Walaupun bukan pada tempatnya. Dia pakai Wallahi Wallahi. Bahkan ada orang yang bersumpah. Dia double dobol sumpahnya. Saking dia mau kuatkan. Wallahi, tallahi, billahi. Okay, itu. Bisa semua itu. Karena huruf sumpah itu tiga. Waw, ba, ta. Itu huruf sumpah semua namanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, namanya huruf jer. Ya, saya dengar ya. Huruf jer itu tiga. Huruf sumpah namanya. Huruf fulkosam huruf, huruf ba, ta. Kemudian, wow. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau orang mau bersumpah, menguatkan. Langsung dia sebut tiga itu. Kalau dia sumpah menguatkan, satu dia sebut itu sudah cukup. Wallahi. Tapi kalau dia sebut tiga itu, berarti bah. Jadi ya, di atasnya begitu. Wallahi, tallahi, billahi. Bukan saya ngambil. Nah, berarti ini tidak main-main ini. Tingkat tinggi sumpahnya. Langsung tinggi disebut. Ya. Tapi hati-hati ya, gunakan sumpah itu. Jangan dipakai main-main. Eh? Jangan dipakai main-main sumpah itu. Makanya Allah berfirman, Wah fadu Jaga sumpah-sumpah kalian. Maksudnya, jaga sumpahmu di awal. Jangan terlalu gampang bersumpah. Para asalaf saja dia pukul anak mereka kalau sering bersumpah. Yang kedua, menjanji orang. Nanti saya kasih ini, nanti saya kasih ini, besok saya datang. Pokoknya jangan mudah berjanji. Karena kalau tidak menepati janji itu adalah tanda kemunafikan. Banyak orang suka janji-janji ya. Banyak orang suka janji-janji. Nanti saya, nanti. Hati-hati ya? membuat janji. Janji. kemudian yang kedua jaga sumpah kalian di belakang jaga sumpah kalian di akhirnya maksudnya kalau kamu sudah bersumpah maka tunaikan sumpahmu kalau kamu sudah bersumpah lalu kamu langgar itu sumpah makanya ketika orang melanggar sumpahnya dia diwajibkan bayar kefat kefar dia bersumpah demi Allah saya tidak akan makan begini lagi sumpah pas satu saat dia makan itu yang dia sudah sumpahi. Maka dia wajib membayar sumpahnya. Dia berkata, demi Allah, saya tidak akan datang lagi ke rumahnya si Anu. Pas ada acara, makan kambing di rumahnya itu, datang ke situ, mati meja. Saya bersumpah kemarin, dia langgar sumpahnya, bayar kafar sumpah. Jadi, jangan orang gampang bersumpah, apalagi kalau dia sebagai pedagang. Jangan dia Allah sebagai pelaris dagangannya. Ini baik membeli maupun menjual. Walaupun membeli juga ya. Ada juga orang yang membeli dia bersumpah, "Wallahi kurang uangku." kok. Supaya dikasih murah ya, dia katakan seperti itu. Haram, tak boleh ya. Dia gunakan bergempangan dengan gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. kita bacakan di sini apa? dua hadis lagi. Itu sabda Nabi salam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Anharisa ibnu Wahab. An-Rasulullah SAW kata, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Habis SAW bersabda, maukah aku habarkan kepada kalian tentang ahlun nar, penduduk neraka? Habis SAW mau mengabarkan tentang siapakah itu penduduk neraka. Kata beliau, Kullu utullin jawazin mustakbirin. Penduduk neraka itu, kata Nabi adalah Kullu utullin. Apa makna al-utul? Al-utul itu adalah al-galid, al-jafi. Orang yang keras. Apa orang yang kasar? Al-jafi lagi kaku dalam pergaulannya. Ini Kullu utulin. Orang yang apa? Orang yang kasar, keras, kaku, dan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq. Ya, Allah Taala itu rafiqun. Yuhibbur rifq bil amri kulli dan Allah mencintai kelembutan pada segala urusan. Allah Taala itu rafiq mahalbut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu. Kapan? Kapan ada kelembutan? Ada pada ucapan, perbuatan, akhlak, adab, pergaulan bersama kawan-kawan, pergaul -kawan, bersama keluarga, bergaul bersama kerabat, bersama siapa saja. Tidaklah kelembutan itu ada pada akhlak, adab, dan perbuatan, ucapan, kecuali akan menjadikan sesuatu menjadi baik dan indah. Akan dia menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari ucapan, perbuatan, akhlak, adab, pergaulan, kecuali pasti sesuatu itu menjadi buruk dan jelek. Jadi, ini lawannya ya, penduduk neraka itu kata Nabi adalah "kulu utulin" setiap orang yang keras dan kasar, kaku dalam bertindak. Tidak memberikan kemudahan, karena Allah Taala mencintai orang yang sahlun. Bahkan Nabi saw memberikan keutamaan bagi orang yang suka memberikan kemudahan. Kata Nabi saw, Allah uhbiru pum bimaniyah rumu alinar. Maukah aku habarkan kepada kalian tentang siapa yang diharamkan atasnya neraka? Aubimaniyah, aubimantah rumu alainar. Maukah aku habarkan kepada kalian? Kata Nabi. Orang yang neraka itu diharamkan dari menyentuhnya, kata Nabi. Orang yang dijaga dari azab neraka itu adalah kullu karibin hayinin sahlin. Ini semua tiga sifat lawannya ini. Lawannya penduduk neraka. Setiap orang yang karib karib itu orangnya dekat dalam bergaul. Orang senang berjumpa dengan dia. Memang ada orang seperti itu ya. Kalau antum ingat dia, antum senang mau berjumpa dengannya atau orang yang baik. Orangnya kerib. Dekat dalam bergaul. Mudah dia merangkul. Tidak mudah tersinggung. Dan tidak cepat marah. Nah, ada orang seperti itu. Orang yang seperti ini yang dipuji oleh Nabi SAW. ya Hayyin dan sahal. Hayyin dan sahal. Yang ini orangnya bijak, tenang. Tidak tergesa-gesa. ya Orangnya ini apa sahalin. Sahalun, sahalun atau artinya mudah, urusannya selalu mencari kemudahan, begitu. Kalau kita bergaul dengan dia, dia selalu mencari mana yang paling mudah dan mana yang paling gampang, tidak mempersulit. Karena memang ada orangnya, memang bergaul dengan dia sulit. Ada yang mau dikerja, dia selalu kasih sulit. Kita mau kerja ini, dia mempersulit. Karena akhlak dan adab tidak baik jadi ada sesuatu yang mau dibuat akhirnya jadi susah sedangkan orang yang dipuji oleh nabi adalah orang yang orangnya sahal sahal itu gampang urusannya kalau sama dia itu ayo gampang sekali itu pokoknya mudah udah urusan bersama dia tidak ya, dikasih susah ada orang memang kalau sama dia biar anu perkara gampang mau dikerja jadi susah itu sama dia nah ini orang dipuji oleh nabi saw jadi Orang yang kata Nabi penduduk neraka itu utul, utul itu keras, kasar, kaku kalau bergaul. Ya. Jawad, Kemudian kata Nabi, Jawadin. Sifat kedua adalah seorang yang Jawadin. Jawadin, wakilah al-Mukhtar abdohim, yaitu seorang yang sombong dan membesarkan perkara, besar-besarkan diri, membesarkan-besarkan perkara, batin. Ada penafsiran yang lain. Kemudian Mustakbirin orang yang bersombong. Orangnya apa? Sombong. Ini disebutkan sudah berulang kali ya orang sombong itu bagaimana? Di ya, antaranya adalah menolak kebenaran. Dia tolak ketika kebenaran itu datang dan dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Satu hadis lagi baru kita tutup. Terakhir dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah wa Ahmad wa dalam riwayat Imam Ahmad, dan beliau mensahihkan hadis ini, so, da, dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Kata Nabi, so, ini hadisnya maukuf ya, hadisnya maukuf dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Man tawadu'a darwajatan, barang siapa yang tawadu, satu derajat dia rendahkan dirinya satu tingkatan ya, dia di tingkatan 10, dia turunkan dirinya dia rendahkan dirinya dia tidak mengangkat dirinya, dia terus dia rendahkan dirinya satu derajat maka Rafa Allah akan tinggikan dia satu derajat ini konsekuensi ya, amalan itu tergantung pada jenis amalan, balasan itu tergantung jenis amalan kapan orang tawadu karena Allah dia tawaduk, dia merendah maka Allah akan tinggikan derajatnya. Hatta yaja'alahu fi illiyin, sampai Allah taala menjadikan dia tingkatan derajat illiyin yang paling tertinggi. Ini tingkatan surga maksudnya ya. Wa man Dan barang siapa yang bertakabur, orang yang sombong menyombongkan dirinya di atas ya. Allah Subhanahu wa taala dia menyombongkan dirinya kepada Allah satu derajat, wada'a allahu bihadarajah, maka Allah akan merendahkan dia satu derajat pula dengan sebab itu tadi. Hatta yaja'alahu fi sampai Allah taala merendahkan dia di tingkatan derajat safilin yang paling rendah. Tingkatan asfala yang paling rendah. Ya. Ini jelas ya? Dalil ini eh, tegas menunjukkan bahwa kita itu disuruh tawadu. Kita disuruh tawadu. Dan tidak boleh seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, kata para ulama, tidak boleh dia membalas kejelekan, apa dia tidak boleh membalas kebaikan itu dengan kejelekan. Seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, hendaklah dia membalas kebaikan-kebaikan temannya, Kebaikan kawan-kawannya, dia balas dengan sebaik-baik balasan. Okay. Jangan karena dia melihat ada dari temannya sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba dia bertindak bodoh. Karena ada sebagian orang, dan itu banyak kita di zaman ini. Kebanyakan manusia kita di zaman ini perlu dicatat. Banyak diantara kita itu tidak bisa bersabar dengan kejelekan teman. Hanya tidak bisa bersabar dengan kekurangan dan kejelekan temannya. Yang ada yang kebanyakannya orang itu di zaman ini, dia hanya mau mengambil kebaikan temannya. Kalau temannya baik, dia hanya mau mengambil kebaikan-kebaikan temannya. Tapi ketika temannya berbuat jelek satu kali, dia tidak bisa bersabar. Ketika temannya bertindak tidak baik, satu kali, dua kali, langsung dia putuskan pertemanannya. Sekedar masalah dunia. Bukan masalah agama, bukan. Masalah biasa saja. Namanya manusia pasti ada masalah di suatu ketika, di suatu saat. Kita itu disuruh bersabar. Disuruh mengendalikan diri. Jangan karena dia melihat kejelekannya temannya satu kali, lalu tiba-tiba dia memusuhi dia. Langsung dia menganggapnya seperti musuh. Dia mau hanya mengambil kebaikannya orang. Tapi kejelekannya, tak mau dia. Ia tidak bisa bersabar, kita itu dalam bergaul butuh bersabar bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita butuh mengerti tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini tawadhu, ya, terus tawadhu. Baik, dan hadis ini juga larangan orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian, dalam hadis atau berani dari sahabat ibnu Umar dan beliau memarfukan hadis ini. Nabi s.a.w. bersabda, Ia kibar. Hati-hati kalian dari kesombongan. kibar yakunu fir Karena sesungguhnya kesombongan itu kadang terjadi pada diri seseorang padahal dia adalah seorang yang miskin. Ada orang yang lebih hebat lagi, bukan cuma miskin harta, miskin ilmu. Dan miskin ilmu ini banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak mengerti kadar dirinya. Dia adalah orang yang miskin ilmu. Tapi bicara seperti seikul Islam. Padahal dia belum pernah belajar berusulugah jenis satu. Belum pernah selesai. Ya kan? Belum pernah belajar nahu. Tuhfah saja enggak pernah. Sentuh. nggak pernah dia sentuh itu kitab Tuhfah. Tapi kalau dia berbicara, dia beda sosial, seperti dia adalah orang yang paling tahu segala urusan. Ada orang yang miskin ilmu, tapi dia tidak tahu dirinya miskin, kata Nabi. Kadang ada orang itu tertimpa kesombongan. Wa inna al ah. Padahal dia adalah orang yang miskin. Kadang dia miskin harta, sombong. Miskin ilmu, dia sombong. Takkan-akan dia adalah orang yang paling berilmu. Dan ini tadi orang yang miskin lalu bersombong, itu termasuk orang yang celaka. Hadisnya sudah kita bacakan tadi. Ya, Alhamdulillah sudah selesai. Satu bab kita bacakan pada sore hari ini. Kita berpindah pada bab yang baru. Pada pertemuan Ala datang. Alakulihal Fidin. Tidaklah kita senantiasa berupaya. Belajar ini. Berupaya untuk selalu menjadi orang yang tawadu. Kenali dah, dah kadar diri kita. Seorang penuntut ilmu yang paling terbaik. Adalah seorang penuntut ilmu yang paling tahu kadar dirinya. Pelitau tahu kadar dirinya. Maka semakin kita belajar. Kalau memang ilmu kita benar, ilmu kita bermanfaat, maka pasti ilmu itu akan menjadikan kita sebagai orang yang tawadu. Bukan justru semakin kita menjadi congkak dan sombong. Ya. ini cukup ihwad.